Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, guys, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Yang sudah ngeklik video ini, ya. Nah, kalau teman-teman sudah ngeklik video ini, berarti kita akan ngaji bareng ataupun belajar bareng, ya, bersama ustad-ustad yang dari Malaysia maupun di Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada Ustadz Auni Muhammad rahasia dari warna kucing. Ya saya saya nggak nggak tahu ya yang asli banyak sekali istilahnya literatur ataupun artikel-artikel yang ada di YouTube ada di Google seperti itu tentang rahasia warna kucing seperti itu ya teman-teman sekalian. Tapi bagaimana penjelasan daripada Ustadz Auni Muhammad berkenaan dengan rahasia dari warna kucing? Ya warna kucing itu ada orange, ada abu-abu, ada hitam, ada istilahnya hmm, apa lagi ya guys ya. Saya jadi bingung ya kan. Kalau dipikirkan warna-warna kucing itu unik ya kan. Warna-warna kucing itu kayak ada perpaduan-perpaduan warna yang mana kita kadang, oh ini warna apa sih gitu. Nah langsung saja guys kita dengarkan daripada Ustadz Awni Muhammad. Let's go. Ilmu kucing tahu? <lacht> lastlah ilmu kucing ya. Eh? Okay. Kucing ada berapa kala kucing? Kucing basic dia ada berapa kala kucing? Tiga ke empat? Tiga. Cuma bilang kala hak biasa kucing ada. Banyaklah. Putih, hitam, hitam, kelabu, kelabu oren, orange. Ha, empat. Basic kucing putih, hitam, kelabu, oren. Ah, Memang ah. kucing tak akan lebih empat kala empat warna. Pernah jumpa kucing warna biru?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 Kelabu semua, orange semua Kucing satu colour Ada dua jantina Maksudnya ada kucing tu jantan Ada kucing tu Petina uh -huh. Satu colour Kalau jumpa kucing Dua colour Putih campur putin. hitam Orange campur kelabu Ikutlah warna lain pun Asas dia dua colour Kucing tu juga ada dua jantina satu jantan berkemungkinan dia juga betina. Okey. Tapi kalau jumpa kucing gabungan tiga kala. Kelabu, putih, hitam ataupun oren, kelabu, putih kucing tidak ada jantina jantan. Huh? Kucing tiga kala cuma ada pada jantina betina sahaja tak percaya siapa ada bela kucing balik tengok kucing dia tiga color hanya anda milik kucing betina bukan kucing jantan tetapi ustaz saya turun buang sampah depan pangsapuri depan flat saya saya jumpa elikat bukan elikat lewi arumugam tu apa elikat kucing li Kucing yeah. dia, kucing jalanan, hadut main tu, sampah tu. Ellie kucing care. lorong tu. Okay, okay, okay. Saya jumpa ustaz, tiga kala, betul ustaz, tiga kala. Tapi ustaz ceramah, tiga kala tak ada kucing jantan. Ni memang jantan ustaz. Confirm, tiga kala jantan. Baik. Kalau anda bertemu kucing tiga kala, jantan 99.9%, kucing itu mandur. Kalau jumpa juga, padahal kebiasaan peratusan besar tak ada tiga kaler jantan, tapi jumpa juga jantan tiga kaler 99.9% mandul. Oke, okay, berarti rahasianya di sini ya, guys ya. Dimana Ustaz awni Muhammad ini menjelaskan bahwasannya kucing tiga kalor tidak akan punya anak, alias mandul. Oh my god. Dan baru tahu sekarang, guys. Kalau saya kira itu semua kucing sama aja antara betina dan jantan ya kan. Maksudnya jantan ini boleh istilahnya kalau yang tiga warna. Ataupun du kalau dua warna mungkin udah oke okay lah. Tapi kalau tiga warna saya kira itu tidak mandul. Saya tahunya itu kucing itu bisa menghamili semua gitu kan. Tapi jadi atau enggak aku allah ya kan. Sama kayak hewan-hewan yang lain seperti itu ya. Dia allah. tak boleh mengandungkan kucing betina yang lain. Oh iya ke? Tiba-tiba lalu belakang kedai mamak Ada kucing tu sekot jantan tiga kala Sebelah dia ada kucing betina tengah mengandung Kita pun jadi was-was Kita pun tanya mamak Ni kucing jantan ke tiga kala ni? Ha kucing jantan? Ni hak perempuan tu? Ha bini dia lah tu <laughs> Maksudnya kamu kata mamak Kucing tiga kala jantan ni Mengandungkan kucing betina ni? Ha betul? Kalau ada tiga kala jantan mampu mengandungkan kucing betina lain mungkin sebab dia duduk belakang kedai mamak banyak kopi-kopi radik tak habis. <laughs> Okey, jadi kopi-kopi rahsia ini guys, rahsia kopi-kopi ya kan. Kopi-kopian. <laughs> kopi jadi, kopi jantan tu jadi pandai, jadi mengandung kawan tu, maka di sini saya isytiharkan sehuduh mana rupa dia sebusuk mana bulu dia, itulah kucing paling ajaib atas dunia wow kucing paling ajaib wow, ini fakta yang sangat menarik sekali ya, yang disampaikan oleh Ustaz Oni Muhammad dan mungkin saya baru pertama kali, iya bener pertama kali mendengarkan rahasia ini guys paling ajaib wow, berarti bisa dikatakan memang betul-betul mandul guys kucing tiga kala okay. jantan dan mampu mengandungkan kucing betina lain tak ada dalam dunia. Oh, Maksudnya yeah. kalau anda jumpa juga anda bertuah. Walaupun muka hodoh bulu tak cantik, itulah kucing paling ajaib betul. Wow. Jumpa nak kucing empat kala sekaligus anda tak akan jumpa. Dia tak akan bergabung. Walaupun basic asas dia empat, tak ada kucing yang bergabung empat kala. Okey. Ya paling tinggi 3 saja. Lepas tu satu lagi, amalan orang tua-tua. Kalau kita suka makan makanan berasaskan ikan. Biasanya. Kita akan jadi apa? Salah satu kelemahan makan ikan ni. Tercekik. Tercekik tulang. Kiri ke kanan kelaluan dia. Salah satu amalan orang tua. Ambil kucing. Hah? Kok saya baru tahu guys. Sebentar ada semut guys. Jadi kok bisa ambil kucing ya guys ya? padahal kalau saya kena tulang ikan itu orang tua saya akan mengambilkan nasi lalu dibulatkan setelah dibulatkan baru saya telan langsung. nah itu baru hilang. di sini ada rahasia lagi ustadz awni muhammad akan mengungkap apabila ya ada tulang yang istilahnya ketelan ataupun ya nyangkut seperti itu ambil kucing. Saya, saya, saya, saya, saya baru pertama kali dengar ni Terutama kucing yang dibela Kita tak bela Carilah kucing-kucing jiran Hak bela kucing tu Angkat dia berdepan dengan kita Pegang bawah ketiak Bawah kepak kucing tu Angkat. Dibela tu macam mana guys Kucing dibela Saya tak faham ni Angkat kucing tu Ambil tangan dia tu Macam suruh dia sapu-sapu Tempat yang kita ter ter tercekik tu Haa Sambil baca selawat, tujuh kali orang tua punya amalan dah ni. Tak ada dalam Quran pun, tak ada dalam hadis pun amalan orang tua. Jadi, suruh dia usap-usap sambil selawat, minta-minta, moga Allah memudahkan jalan dia sampai bagi lepas tulang tu. Tapi diingatkan, waktu usap tu tangan dia macam ni, bukan lagu ni. Kalau wacau ini ya, oh my god, ya ya ya luka semua lah, guys. Kalau lagu ini, anda kena buat pembedahan flash. <tik> Habis caleg, maksudnya usak pelan-pelan jangan buat bunyi. Oke okay, betul betul. Atu kucing. Jadi amalannya di sini adalah. Yang dibele, saya tak faham nih guys Yang dibele atau dipiara mungkin ya Kucing pelihara mungkin ya Terus kita ambil setelah itu pegang di ketiaknya, Lalu tangannya digini-giniin ya Dan baca solawat 7 kali Ini amalan yang baru saya tahu guys Daripada Ustaz Awni Muhammad Daripada pesanan orang-orang terdahulu ya kan Allahu Akbar Mungkin ini bisa diingat ya teman-teman sekalian Bisa di save juga videonya Daripada Ustaz Awni Muhammad ini ya Linknya ada di deskripsi ya guys ya Ilmu kucing orang tua kata tak? Satu Allah. lagi satu-satunya binatang Yang bila dia berak Kambuh taik dia ialah Kucing Sebab tu kita tak akan pernah nampak Gajah berak dia kambuh Ataupun lembu berak dia kambuh Bener sih Yang setelah dia berak terus dicium Itu cuma kucing ya guys ya Tapi dia tuh ditutup Nah pinternya itu di situ. Kucing pasal apa? Sebab tahiq dia sungguh tajam dan berbisa. Wow. Tahiq dia sungguh tajam dan berbisa. Oh, iya ke? Kalau tahiq dia ni bercampur dengan air, dia boleh meracun air tu. Betul? What? Air itu akan jadi beracun kalau pula binatang lain ataupun makhluk lain guna air yang bercampur dengan tahiq kucing. Memang boleh mendatangkan mudarat dan penyakit. Tak percaya? Cuba anda ambil tahiq kucing. <laughs> akan dilanjutkan sebentar. Jadi Allah Akbar saya baru tahu guys ya. Tapi saya saya nggak nggak ngerti juga Allah ketika saya itu menanam ya tanaman-tanaman yang ada di taman kucing itu berak di situ gitu kan berak di situ dan alhasil saya siram dan lain sebagainya tanaman itu boleh rusak guys. Tanaman itu boleh kayak layu. Setelah itu kayak mungkin mungkin ya bisa jadi karena racun itu sendiri ya. Ke tanaman aja seperti itu apalagi sama makhluk-makhluk yang lain ya. Kucing bubuh dalam air coba try minum. Ndak <laughs> <laughs> <laughs> betul. Dulu terutama bab itik menyudu. Tahu enggak itik dulu dia suka menyudu ke mana? Menyudu. Ha, ayat Cha kan? Angkatan. Ayat basuhan-basuhan pinjam tu okay, Itik okay. nudut Kalau bayangkan kita ambil 2-3 ketu Itik kucing, pergi baling dalam tu Mati ya. Try. Anda boleh tahu apa kesan dia pada itik tu Allah. Maksudnya agak-agak lah -agak Ini santai lawak-lawak hujung ni Nak baca doa dah ni, boleh berhenti ya Allahumma salli ala wa sallam Muhammad, itulah tadi guys Penjelasan daripada Ustaz Awni Muhammad Tentang oh rahsia dari warna kucing Ya Kucing paling ajaib di dunia adalah kucing di mana kucing ini mempunyai tiga warna yang jantan, lalu mengawini. Ya kan, kucing yang betina? Setelah mengawini kucing betina dan jadi hamil, lahirlah kucing si buruk rupa. Maka itu adalah kucing paling ajaib di dunia, karena bisa dikatakan kucing yang tiga ataupun telon. Kalau di sini, itu kucing telon jantan itu mandul kata Ustaz Muhammad guys ya dan tidak ada di dunia ini istilahnya yang kucing jantan menghamili seperti itu guys. Adapun pasti mati ya kalau istilahnya mitos ataupun yang saya baca itu kucing jantan kalau tiga tiga warna itu pasti dimakan oleh induknya. Saya kurang tahu kenapa. Karena kucing, firasat kucing itu sangat-sangat kuat sekali kepada anaknya Bahkan kita nggak tahu bahwasanya kucing itu sakit ataupun apa Kekurangan, cacat dan lain sebagainya Tapi induknya sudah memakan anak kucing tadi Supaya apa? Supaya tidak menularkan kepada yang lain Itu baru lahir aja seperti itu mereka Allahuakbar Ya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Oke okay guys mungkin itu saja video kali ini Semoga ilmu kali ini sangat-sangat Bermanfaat bagi kita semua terutama bagi saya Saya sangat-sangat istilahnya Bertambah ilmu saya tentang Rahasia daripada warna kucing Dan juga rahasia kucing telon Ataupun kucing yang berwarna Tiga seperti itu guys dan jantan Nah terima kasih Ustadz Auni Muhammad Semoga Ustadz Auni Muhammad senantiasa Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Bahagia dunia dan juga Akhirat senantiasa berada Ya, istilahnya dalam keistikomahan, dalam menjalankan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita orang-orang awam sangat-sangat ya membutuhkan ataupun memerlukan ilmu daripada Ustadz Auni Muhammad dan juga Ustadz-ustadz yang lain di Indonesia maupun di Malaysia. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.